Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di-share di media-media sosial kalian Thank you Tifkan juga loncengnya ya kembali lagi di channel saya Felix Minardi dan kali ini gue bersama teman gue Siska Chabi. Nah dia ada channel juga nanti gue tulisin channelnya dia apa. Tapi gak pernah. Upload. <laughs> dan gue lagi di mana kita ipk komachi ipk komachi. Rapa grading berapa? MKG 3 Dan ini sushi yang favorit kita banget Kalau tiap hari ke IPK ini kita selalu pesen di sini. Dan favorit gue itu e, tomago Terus sama konmayo Terus sama chicken katsu Sama takoyakinya tuh Takoyakinya enak Udah gitu murah lagi. Tadi e, tamagonya itu harga Rp 10.000 Satu piring Itu isi dua Terus pemayanya juga 10000 isi dua Terus kasnya itu 64 sekian Terus uh, takoyakinya berapa duit? Isi 4 10000 10 Itu ada oktopus uh, Itu isinya oktopus semua ya? Isinya oktopus semua Dan gue paling suka nggak isi oktopus Gue paling suka polos aja Terus uh, kita minta saus takoyakinya banyak banget ini adalah chicken katsu setnya Di sini ada miso soup Terus ini ada kayak tahu gitu Terus ada kayak acar Terus ini chicken katsu Ini nasinya Ini ayam, dulu kayaknya bukan ayam deh Tapi sekarang ayam Dan ini tamagonya Ini konmayo Ini satu set ini Harganya 64 sekian Belum termasuk pajak dan servis dan ini sepuluh 10000 ini belum termasuk pajak dan servis Ini sepuluh 10000 belum termasuk pajak dan servis Dan takoyakinya akan nyusul ya teba. Ini takoyaki yang polos punya gua Dan yang ini takoyaki isi octopus punya temen gua Ini apa aja yang tadi ini Mune, yang ini Teba oh. Teba itu kayak wings yang wings punya, saya punya. kalau yang itu semua aja rasanya ada asin ada manisnya kok pilihnya yang manis pilih yang manis kayak gue <laughs> oke okay, gue coba ini bentukannya Chicken katsu ya coba longing banget betul, betul. Nah ya. Dan kering banget lagi ya ini gue makan corn mayo Ini ada mashed potato, the best banget, enggak? Ini gua makan, tomago dobet banget Dan gua sekarang mau coba isosoup-nya Ini namanya apa? Cawan musik. Cawan musik. Cawan musik. Ini di dalamnya itu ada daging ayam ya, Seperti itu ya? Ada rumput laut, jamur. Nah, ini bentukannya, ini cawan musik. Dia ada jamurnya, nah, ini ada rumput laut. Ini telur kukus ya. Terus di dalamnya itu ada kayak semacam daging ayam tapi mana ya? Kalau Harus... bawah. Nah, ini dia daging ayamnya. Cuman satu ini doang. Daging ayamnya gue makannya. Nah, Gue coba ya, jatuh musiknya ya. Jamurnya. Hmm. Jamurnya cuma itu doang. E, sepam sepam ini ada rumput lautnya juga nih Terus Gue coba ayamnya Rumput. Gue coba takoyaki nya <tuh> <tuh> <tuh> Ini isi empat ini Rp10.000 Oke okay, sekian makan-makan kita di IPK Komachi dan kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan share di media-media sosial dan jika kalian tidak suka boleh di dislike dan see you di channel-channel saya berikutnya dan bye so, barang yang disibukkan sana apaan sih ya kan? <laughs> Apa? Enggak, ini ngomongin orang